Bayangkan jika suatu saat nanti kita kembali lagi ke rumah kita yang dulu pernah kita bangun Dengan usaha dan jerih payah kita sendiri Saat ini isi rumah dan suasana rumah telah jauh berbeda Orang-orang yang kita kasihi sekarang telah memiliki kekasih yang baru Mereka pun sibuk dengan aktivitasnya masing-masing Tiada satupun yang mau mengingat semua aset yang kita tinggalkan telah berpindah tangan dan berpindah fungsi. Akhirnya dengan kekecewaan dan kesedihan, kita pun pulang ke rumah kita yang sekarang. Bukan tentang semua hal yang telah kita tinggalkan, yang kita harapkan dari mereka pada saat ini hanyalah doa dan doa. Semoga ada ilmu yang bermanfaat, sedekah jariah serta anak amal saleh yang akan kita tinggalkan nanti pada saat kita kembali